Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, lovers, dan Leslar Lovers dimanapun anda berada Kembali lagi di TV hadir untuk memberikan info-info menarik dan pastinya Kabar terbaru dari idola kita Lesti dan Rizky billar. Sebelumnya para sahabat, bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, comment, dan subscribe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 di pertama kita awali dengan tentunya postingan terbaru dari Papa Bi dan Bunda Lesti Gejiora di laman akun Instagram pribadi miliknya Bunda Lesti maupun Papa Bilar ini mengunggah foto bertiga di depan kabah, Masya Allah ini yang tentunya foto paling ditunggu warga Konoha akhirnya di posting juga Masya Allah melihat momen ini kita selalu merasa bangga Merasa bahagia dengan Lathler family yang begitu sabar menghadapi segala ocean dan cubaan pastinya, Masya Allah. Namun kita juga salvo banget dengan kalimat caption panjang yang ditulis oleh Papa Bilar. Foto terbaik di tempat terbaik. Semoga Allah selalu melindungi keluarga kecil kami dari orang-orang yang berniat buruk kepada kami. Ini kalimat caption yang sungguh luar biasa. Mudah-mudahan Leslar selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Dan mudah-mudahan persahabatnya selalu dikelilingi oleh orang-orang baik Di postingan ini pun tentunya banjir doa, banjir komentar yang sangat luar biasa Diantaranya dari Om Izhar Om Izhar pun menanggapi Masya Allah tetap jadi orang baik Yang mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Ada juga persahabat tanggapan dari Kak Mersiska? Masya Allah, Allah, Tuhan selalu beserta kalian berdua Rizki Bilar, Lesti kejora Ada juga tanggapan dari Ustaz Zulkifli Al-Buguri. situ mengatakan, Ya Rob, katanya itu Masya Allah. Mudah-mudahan terselahabat. Apa yang tentunya dipanjatkan, doa di depan Ka'bah oleh Leslar Family, mudah-mudahan diijabah dan dikabulkan. Amin. Namun kita juga perlu perselahabatnya salpon dengan kalimat komentar dari Bunda Lesti. Bunda Lesti juga ikut menanggapi, Inna sambil ngetek namanya Rizky Bilar. Kita lihat persahabat. Papa Bilar menjawab komentarnya Bunda Lesti. Tentunya dengan berbahasa Arab. Di sini ada tentunya arti dari apa maksud komentar jawaban Papa Bilar. Di situ persahabat ya untuk artinya Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal lalu ia membenarkannya maka ia berarti telah kufur pada Al-Quran yang telah diturunkan pada Muhammad hadis riwayat Ahmad nomor 9532 Sheikh Sheikh al arnot mengatakan bahwa hadis ini Hasan itu kalimat jawaban dari Papa Bilar dan tentunya persahabatnya begitu banyak juga tanggapan dan respon yang diberikan dari para fans kita lihat persahabat dari akun UMD yang mengatakan Masya Allah dan semoga family leslah selalu dalam benungan Allah Subhanahu Wa Taala. sama Wadiljana Amin, ya Allah Ada juga bersama tanggapan dari akun Afri 1801 Alhamdulillah aku gak pernah follow, tahu ikutin tuh yang namanya Cigumai, Deni Denny Darko, dan sebagainya Apa itu peramal? Hasil request yang ngundang mereka Apalagi yang kalau berita tentang lesar cuannya gede Astagfirullah, semoga peramal mendapat karma dan azab Karena mereka merasa paling tahu Padahal cuma Allah Subhanahu SWT yang maha tahu segalanya Mudah-mudahan persahabatnya kembali kita doakan Semoga lesti dan pilar selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Berikutnya kita lihat juga di unggahan terbarunya Pak Ini Masya Allah banget persahabatnya Mengunggah video bareng Baby L nih persahabatnya Malam minggu kata Pak ditemani oleh Abang Al-Fatih dengan dan Masya Allah nak Ini emang anak yang hebat, anak yang pintar Luar biasa, mudah-mudahan menjadi hafiz Quran Seperti yang diinginkan oleh kedua orang tuanya, amin Dan kita lihat juga begitu banyak tanggapan, respon yang sangat positif Di antaranya dari Zahra Nia Liansyah Disitu mengatakan, Masya Allah, Allah Anak pinter, anak soleh, udah bisa sholawatan bareng kakek Izhar Wilendra Masya Allah banget persahabat kita makin kagumnya dengan Abang L, mudah-mudahan selalu menjadi kebanggaan dan penyemangat bagi kedua orang tua dan banyak orang. Dan kita juga masuk menunggu jidupan lain hingga kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru dari Lesti dan Bilar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar baik ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.